kalau korban ini untuk pertanyaan kamu, kriminal kamu ya gara-gara korban urunan gitu. karena saya ini kan, nusum, tuh, urunan rong juta untuk sapi jadi gitu. nak rong juta yang pilih itu untuk diri. 14 juta pertama takutnya sampai kurang ajar, Pak Bapak, yang tanya itu udah orang endo, Pak Bapak katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wang pilih itu Nah, itu kalau misalnya sapi limusin, <laughs> sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan ruang pito kan berat. Misalnya urunan wong Rompuloh, sanggup aja kuat lah. Sapi limusin itu pake wong Rompuloh. <laughs> eh, saya unik ya kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya buyo nih. Kalau orang nasional itu kan biasa misalnya Ruhen istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhen ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada Ndok NO, Muhammad ya orang nasional tapi senang Islam itu. Ya. ya Islam lah kok senang Islam. <laughs> Terus artinya nanti kan istrinya Ruhen kan korban di SD Wonokromo. Sama Pak-pak cowok yang guru situ. Ruhen korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Ah. Berarti kan bujum digodol wong. <laughs> Makanya pertanyaan kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggo bojone wong. Mergo sing bagian sing ngurun iku kan enggak mahram. Ayo sing geurunan siap. Bojone di godol wong. Lha kula ngene ati takluti. Tengen kula sakniki ya ana kurban geurunan sapi. Nak kula seneng karena aku sangat egois, jadi aku ingin diri anak egois terus kami ngomong korban orang-orang, aku tapi aku merintang, aku merintang misalnya suargaku itu Januari suargamu, sapi dia Desember aku merintang aku, aku merintang terus aku, misalnya suargaku Januari, terus terbang saya wong pitu, suarga ini tanggalnya gitu-gitu maksudnya suargaku bareng Rukin ya karena mungkin kan cara teori kan misalnya, mulai aku mau korban bareng Rukin, lah anak nganti di mana-mana malaikat bahak, masuk surga ditunda, karena temannya masih di neraka, Yang ngamal lu rausam mikir ngono, yang ngamal ya kelas ais, nggong pengerang ngatur ebi es terserah lah, nah turuti, punggol apa reng bocor nih wong, lah masih umbau dolanan nih, yono potensi nih tentenan, karena telah surganya masuknya beda-beda, maksudnya suar ke wong soleh, bes setengah soleh, bareng maksud terus yang soleh ngontoh, ini satu setahun murko sing korban kancah nih cek, ngerokok, fahmi, ya se- oh sekarang <terusian> usah <tosian> mikir ngono, ah udah omongin. Tapi kamu jadi penggale loh, gini kayak gini. Kira-kira omongan nganggur gitu. Cuma ada suara syari, nabi wedus, timbang sapi situ, ngegobong pintu, ngegobong pintu, ngegobong napo Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngentengin sing jatah masuk Soekarno? December, Desember iya, nak Desember setahun, nak ngegobong satu setahun tapi rasa pikir rasa tujuh ratus tujuh ratus ratus ratus ratus ngamal ratus ratus ratus ratus ratus ratus ratus ratus ratus Kok repot? misalnya kau nanggak nggak sapi nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak ikhlas nggak nggak kilat nggak nggak sapi nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Mereka kok di perhitung dan mengurus. Sebenarnya itu sebuah kejadian itu Dua buju ini digodol wang itu jelas tidak diterus-terus. <tuh> <tuh> Sebenarnya korban itu ada bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapak juga. mesti. Karena sing terpaksa ono bahwa tua sampai mati, korban. Jadi tidak batuwo. bahwa tua. Itu repot. Ini mengamalkan, ini ikhlas, ikhlas saja. Mulanya jari Imam Malik di dalam Mizan Kupro. Sebagian syaratno pitu itu aku ahlu Baitin Sing Saahlul Bed, berarti tujuannya tadi. Benda nggak gondol bujoni, wow. Tapi jari Mama ora Orahlul Bed, jura popos nggak bendaatur pingir rasa ini Mama yo yo bingung juga deh. Omong jura mikir gado-gado. Lah misalnya kayak Kiai neng podok terkenal khusyuk walem, orang wedok wajo korban. Terus benda neng akhirnya tuh Pak Yici gue bujoni, mereka orang korban deh bareng pernah repot neng dunia ini atau gue bujuk nih malah neng akhirat kasus kasus orang gue kasus saya iki uang doang kayak mau korban gue neng naruan gue sering dibantai tiang gue saat ini gini buatan tren gue bang wedus perkara ini doa darah tinggi memang sekarang sokonobakasan bakasan kolesterol darah tinggi macam-macam wong kayak peti darah tinggi korban pita kan roh roh hati sih kalo nak pitik, nak sapi karna roh hati sih, oto beti kolesterol roh roh hati sih, karna karna beti kolesterol ni roh roh, wah marah ratu orang kena kolesterol, roh orang-orang kena darah tinggi, wah mangarimot dosa on pisan kok kena darah tinggi ya gara-gara meritong roh darah tinggi, seng suke lai cak kepengin toh, lah seng suke lagi dua selera, weh sering nyate, masih suke dulu kau orang sanjalu agak darah tinggi kan dosa tengah amat ditawin. Isa om um lara dara tinggi om manga nih dagang setahun pisang, gara gara darah tinggi kan seng suke lah melok mangaan. Jadi asli suke rageleng kabe kan aman toh? Ibu nafas rani korban malah bae bite, ya bite aja aku. Gak tau itu ya, nafas jenani alimu korban bae, novo bite. Ah, aku rakoar pan, wah no. nak tanggal sepuluh ayo kesunatan orang situ sebelas. <laughs> ya rani kulotiru nih, zaman dereng suke nih, ya saya gila orang suke. <laughs> Tapi kalau aku mulai wantan itu latham, mesti nyembelarian wedus wedok kuru bisa, selesai rodok suke wedus wedok lemu. Saya mulai mulai wedus lanang poel Tapi riuhnya bertahun-tahun. Ngerti tak itu yang? Kus korban wedus wedok gak, gak, korban mayuran. Jadi semua korban, korban syaratnya macam-macam loh, poel, puel, dari untunero macam-macam lah, semua yang untun lah sanatun bahwono lantai. Sebenarnya itu salah, gitu. ini saya fatwakan di sini. Kor sing jenengi utriyah, itu kudu wedus kibas umurnya setahun. Nak sapi rong tahun. Onos sing darah ini, utawa ditandai tanggal gigi ini, itu bener itu utriyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga ibnu Abbas itu tiap tanggal seterusnya nyembelih pite. pitik tenan, pitik supaya menghilangkan toma. Mergaku hari makan makan. wong jowo salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembleh blas. akhirnya toma. Nara kebahagiaan ngumpet-ngumpet paniti. Panitia. Iku kliru. Utowo tuku daging. Minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Diku dura. Mulane cara feke iku malah yudra kukuluh, layut raku kuluh. Utowo al layasku laysku tubil masur. Narai iso ideal aja blas. Belasku larangan ya Islam, jadi kena narai so korban wedus berbagai melarat itu kudaging sakilo, narai so jo pite, narai so lele, semuanya enggak tiko, semu semu kaya ngono. Jadi malah ayutroku kuluh, wala ayutroku ideal lo jo, belas. Lalu kau tengaruan kau warai ten, kau tunjukkan nih masyarakat, akhirnya mulai guru-guru doano, nyebelah cempe cilik-cilik yang gerbuto, jadi anut kesba, semuanya kau jomuni korban, tak kau ibuang jomuni mayoran. Dia sudah begitu. Dulu berapa sebegitu, lama ulama dulu gitu. Tapi itu orang-orang yang korban wadus, gak tidak berhasil. Akhirnya, orang-orang yang menyalahkan, orang-orang orang sentimen, orang-orang yang Itu salah, salah. Ndak baik hidup begitu. Jadi, kau itu yang berlain-lain, ma la yudra ku kuluh, la yudra kuluh. Lain al-mesur, kutubil, maksur. Kalau bisa sedikit, ya sedikit itu lakukan. Jangan sama sekali. Jadi misalnya ono wong wudhu, anak Banyu banyak sak gelas, gue tangan gak kena, gue sikil gak kena, ya wudhu rai ini tok. ditunda, nggak pengen kan malu, manja di sana rai rai. wong dia utang, 10 juta, di sana 1 juta, saur 1 juta terus belas. Tepuk lumayan kan bagi sing di saur, kaleng nopo, kaleng nopo, 1 juta, kok terus belas. Nao wong salah apa, orang orang terus belas, tadi. Rabi wong wedok itu syaraté ya nasab nurut, apik. Tapi nek ora iso sifat itu, ya sak anane sing gelem ngono. Oco terus gak Rabi. Lah moke bang 11 itu gak boleh. Wong ra Qur'an, ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihwane walau. Ah ya isane saya terus saya sekolah hus durang, no school, Barokah e kulu, segala-galanya. So, so, so, Terakhir Barokah e mati khusnul khotimah. Wis ngono, lain orang lah Barokah e kulu sukses, kira sukses sukses. Makanya Barokah <tiros <Aristotle> <tiros> e kulu khusnul khotimah. Makanya semua so, niw niw lah. Sementara harus diterang, no. Disebut Baliguan niwalun apa?